halo semuanya apa kabar semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya hari ini saya berkendara menggunakan sepeda motor melewati jalan Legian ini saya akan pergi ke salah satu pantai di Legian ini yaitu pantai Padma Legian di sebelah kanan saya terdapat banyak toko-toko yang menjual oleh-oleh khas Bali mereka sudah mulai buka tempat usahanya dan saya akan belok ke kanan menuju Pantai Padmalegian. Dan suasana di sini masih sangat sepi, guys. Belum ada aktivitas apapun. Toko-toko masih tutup padahal tempat ini dulu paling ramai guys siang maupun malam cuaca di Bali hari ini tanggal 13 bulan 12 itu panas guys cuacanya sangat panas dan saya akan menikmati cuaca panas ini di pantai Padmalegian Bagi teman-teman yang belum subscribe, ya tolong subscribe dulu guys ya. Karena subscribe itu gratis guys. Oke okay guys, saya sudah hampir sampai di pantai Padmalegian. Semoga pantainya ramai guys ya. Dan saya juga akan duduk sentai santai di warung-warung di pinggir pantainya Jangan lupa guys sebelum kita masuk kita bayar parkir dulu 2.000 Saya sudah dibayar itu sama teman saya Oke okay guys saya mau parkir motor dulu guys, suasana pada di depan gerbangnya itu biasanya tempat itu sangat ramai apalagi di sore hari seperti ini. Sekarang sangat sepi guys. Dan saya sedikit terkejut karena setelah sampai di pantainya itu terlihat banyak sekali sampah di sepanjang pantai ini setelah saya bertanya kepada teman saya memang biasanya bulan-bulan akhir tahun memang banyak sampah yang datang dari tengah laut maksud saya yang dibawa ombak ke pantai itu yang menyebabkan terjadinya banyak sampah di sepanjang pantai ini sampah ini sangat mengganggu pemandangan jika kita pergi ke pantai guys dihimbau kepada teman-teman semuanya dimanapun anda berada jangan buang sampah plastik sembarangan jangan pernah membuang sampah ke sungai ke pantai karena inilah akibatnya guys dan sampah plastik itu diurahnya itu ratusan tahun guys Jadi. Perlu kesadaran kepada semua warga, semua masyarakat jangan pernah membuang sampah sembarangan karena ini mengganggu kesehatan, mengganggu lingkungan, mengganggu tumbuh karang. Jadi orang malas mau berenang di pantai itu udah gak bisa guys ya, karena pantainya sudah kotor. ini sudah dibersihkan setiap hari guys tapi sampah itu terus datang setiap saat setiap uh, air laut pasang dia membawa sampah ke pinggir pantai tadi mohon kepada semua masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia dimanapun yang berada jangan buang sampah sembarangan oke okay guys sekian dulu video dari saya saya mau ke pinggir dulu karena sudah tidak tahan panas sekali di sini. saya mau ke pinggir mau minum kopi dulu guys ngopi-ngopi di pinggir pantai meskipun kurang bagus ya karena banyak sampahnya tapi gak apa-apalah saya akan ngopi di pinggir pantai bersama Tupai nah ini Tupainya guys terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye